Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dermawan dimanapun Anda berada Orang baik Dimana saja berada Alhamdulillah Kita sudah memulai proses Pembuatan Batas lahan Hutan produktif Bukit Senimba inilah teman-teman, para mujahid Kita semua para pejuang Yang tidak kenal lelah Membuka jalan membuka batas untuk kita tanamin tanaman produktif sambil membawa tanda batas kita juga menanam tanaman nangka dan pete sebagai tanda batas lahan hutan produktif hari ini Sabtu 20 berapa bro 26 ya hari ini Sabtu jam 10 jam 10 lewat berapa ini ya kita cek jam 10 lewat berapa bro jam 10-an eh Bang Dodo coba jam berapa sekarang ada Bang Dodo ada Bang Hasan ada Bang Setio 14. Bang 18. Setio terduduk dia ya 1048 nah ada Bang Andika juga weh oh, ini <laughs> Yang bawa golok ini, uhum. Om Setio, Akbar. belum minum dari tadi, tapi belum lemes. Dia ya, boleh tak? Allah Akbar. ada Biasa Pak Joko ada di paling belakang. Oh, gitu ya? Ya, hari ini saya melaporkan dari kawasan hutan produktif Bukit Senimba hari Sabtu. 26 Desember 2020 jam 10.49 waktu Indonesia Barat. Dan ah, ini masih tersumbat jalannya, Saudara-saudara. Ya Allah mohon doanya semoga segera selesai proses pembukaan lahan, bukan pembukaan lahan ya. Ini sebenarnya prosesnya masih proses tanda batas lokasi. Bukan produktif kita. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.